Doa memohon kekuatan di depan salib ketika mengalami kesendirian, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak Daud, penyayang dan penebus kami, Engkau selalu menawarkan kebaikan dan memenuhi kami dengan pemberian berkat yang tak terhingga dalam kehidupan kami anak-anakmu di depan salibmu aku meletakkan puji syukurku dan membawa kehadapanmu segala dosa dan kesalahan yang telah kuperbuat dalam kesendirian ya Tuhan Yesus engkaulah satu-satunya bagiku sebab dalam kebaikanmu Engkau tak memperhitungkan kesalahan kami, melainkan memberi pengampunan serta basuhan tangan yang menyembuhkan kami. Karena itu, aku menyerahkan seluruh hidupku beserta kelemahan, kecemasan yang merampas sukacita hidupku. Bantulah aku, Tuhan, dengan kekuatan kuasamu agar aku kembali bangkit dengan penuh kekuatan yang datang daripadamu. Aku juga berdoa bagi mereka yang saat ini semangatnya rapuh. Sudilah engkau menaungi jiwa raga mereka agar mereka penuh kekuatan sehingga kembali ke hadapanmu dalam sukacita dan penuh kekuatan untuk memuji dan memuliakan dikau.